tempatnya sekarang lebih ini Mas, lebih mencekam. Ini jauh dari pemukiman, Mas. Ini kalau kita lari ini bisa copot kaki kita, Mas. Pokoknya apapun yang terjadi, kameramen laknat nggak boleh lari. siap, siap, siap. siap. Suara Mas. Kita jauh dulu mas Tadi apa mas? Gak tau sih mas Si omong, kaget saya sumpah mas Buk Udah ini mas Pulang yuk, berani. Di antung yang pertama itu karena kameramen laknat mulutnya rusak gitu banyak yang komplain itu lupa ngedit dikasih tit gitu mas maaf maaf maaf main kali sepelahkan mulutnya ya. siap, siap. kita sekarang harus siap, siap. setelah setelah episode yang kemarin itu sensor saya jadi makin sensitif mas sensor fingerprint ini lampunya silau mas, mata saya jadi kunang-kunang kalau -kunang, nggak dikasih lighting ntar nggak kelihatan iya, nggak kelihatan Yudah, apa -apa, mas. biar agak ketampanannya ini. kelihatan tempatnya sekarang lebih ini mas ini jauh dari pemukiman mas. ini kalau kita lari ini bisa copot kaki kita mas pokoknya apapun yang terjadi kameramen laknat nggak boleh lari mas, Siap siap, siap, siap Nah, ini kita review dulu. Ini kita unboxing, eh Jangan di-unboxing, ini gubuk rumahnya Mbak Arsy. Ini Mas, Masnya berani nggak ke sana? Ya, yuk, yuk, duluan Mas. Takut-takut nih, takut. entar Mas. Sentrenya kalau kayak Rini nanti sama ini, Pak. dulu, izin dulu, Bang. Oh iya, lupa mas judul Assalamualaikum, Mbak. Sebetulnya cing bawa konten, Mbak. Cing bawa itu masuk itu Bumbu, ya di takut mikir suara apa itu Mas? Kita tahu Mas. Coba dekatin aja Mas. Makan sama nasiku aku takut. Jangan lari ya Bang. Jauhi-jauhi Mas. Oh iya dua langkah gitu-gitu. Honor itu dulu yang bikin di sini itu sering dapat gangguan jenggona apa mas nyamuk, Pak oh. <laughs> Mas Ali tadi itu saudaranya pernah tidur di sini, ini yang paling dia pasti ini ini mas, masuk Yah hmm. Open BO mas, contohnya masnya kamera melaknat ya, nggak pernah mas saya naik rumahnya Nggak tahu tempatnya kemana. mana, Bro, kita ke sini. Oh, orang ini man. Berarti kita ada temen ke ayam, saya mas. sempat nongkrong gitu itu dibuat, malah dibuat disalahkan sama orang ya katanya sih orang-orang dekat sini sebut-sebut ya orangnya udah nikah Masih nggak takut? Udah berani sekarang karena episode 1 satu kemarin saya hilaf mas. Padahal deket rumah. Oh, iya. Ini kan jauh rumah, jangan lari Lagi ya. ini ternyata. Itu, ternyata. itu orang di sawah, apa orang apel di, situ? Tidak, di Tidak, Tidak. Itu jelata Siapa mungkin. tahu Tidak, biar agak gatel-gatel so Soalnya dulu di sini ini, oh. Tidak, ini mungkin dari pertunjukan asusila tersebut. Sekarang pindah di tempat situ ya. Pak? Nah, sana itu keples sana tadi kita nggak usah kesana Mas. Kenapa? Bahaya. Mas. Tapi Masnya kalau berani nggak apa-apa, saya menyerah Mas. Ya duluan abangnya oh, aja. Namanya Roro Kendil kok gitu. Tuh, kok bisa dinamain oh. Roro Kendil? Enggak darurat tempatnya, Mas. Kok bisa namanya Roro Kendil? Kurang tahu mas saya mungkin dulu ada kendilnya disana Ditembulin sama Mbak Roro Mas yang cembara, nanti kebalas mas Supaya kemana lagi mas? Kita, kita coba masuk rumah, rumah ini Mas, si mas kan udah dikembul, Ini kita maling dong Ploso, mas. Ada juga lumayan tuh, udah sana, jalan raya itu ploso namanya. Astagfirullah, kaget aku mas. Gak boleh bisop ya sekarang ya. Astagfirullah, nanti dicit gitu ya mas. Lamarangan anak-anak ya, suka kagetin. Saya nggak nggak kagetin. Ini kita kalau lari jauh loh mas. Tadi suara apa? Ayam. masa ada ayam, mas. Iya. Kan dikunci tadi rumahnya. Jauh. Mas, ya, tahu. mas. Aku ke sana, mas. Disini, mas. <laughs> Mohon maaf mas. Tadi sempat uh, kepotong adiknya itu kameramen lanat kaget tadi ada. Tidak tahu padahal ini tuh dikunci mas dari dalam sini kayaknya uh, ada yang tidur tidur mas. Kameramen lanat saya siapa lari? tau mas coba cek dulu mas oh tuh masa kentangnya jatuh mas kena angin mungkin mungkin mungkin kalau nggak ada tikus coba kita ngintip ke dalam kalau ngintip mungkin nggak apa-apa itu maka mau ke tempat tidur mas ini rumah tuh bro oh iya, iya. bah sembunyi enggak Mas, coba kameranya di di situ Mas, coba Mas kelihatan deh Mas, ada apa Mas? Oh, enggak, kelihatan kameranya, kameranya jelek mas. Ada orangnya nggak Mas? Enggak ada, kalau ada pasti udah keluar Mas, oh. kita berisik dari tadi Mas Udah dibuatin kopi ya Bang? Ini pul mas Ada perhiasan gak Mas serius. Nih... Kalau ngomong jangan yang enggak-enggak. Siapa tahu ada harta karun di situ. Tapi kentang atau apa yang jatuh ini? Coba dicek Mas. Jangan lari lagi lu. Oh, ini kentang jatuh, Mas. Kira-kira apa? Ini sah oh, mas. Kan mas. mas. Ini yang di bekas apa mas. kan Ini rumah, rumah ada tape sama stop rule sih mas. Ini tempat-tempat udah buat nasi ya. Wah, oh, ini ada botol miras yang bermerek Ganen Roses. endorse mas, <laughs> mana tahu. Barak, di tempat <guluh> mas, <tuk> mas, lari, mas. Kita jauh dulu, Mas Tadi apa, Mas? Gak tahu sih, Mas Si Allah, kaget saya sumpah, Mas Gak berni cek lagi, Mas? Nah, kita pecah dua dulu, Mas Doanya apa, Mas? Mas pernah ngaji gak sih? Allahumma kan udah janji kita mas, apapun yang terjadi jangan lari mas kita jauh dari rumah mas oh, iya, iya. bisa potol nanti dulu oh, siap, kita siap. coba kita ini lagi mas, lari lagi mas. mungkin tadi benteng jatuh lagi ya kan angin mungkin. Itu sendirian di sini tuh harus tetap jaga prokes masnya tahu prokes nggak? tahu, prokes itu pro kesehatan. <tuk> <tuk> <tuk> nanti di edit ya? oh iya, iya. gampang. Casi edit gitu. ya, itu kerjaan editor Astagfirullahaladzim. Ya Allah. mas, itu kulit ular segede geben mas, ular apa ya mas? Gah nggit mas ularnya mas, masnya jangan kalau ngincik lihat-lihat mas saya kaget mas, ini ularnya masih di sini enggak ya mas? Itu mana apa mas? Itu ular benderang nggak ya mas? mau oh, diambil mas? Oke. Uh, panjang banget mas, sebiasanya juga dia, piton mas mungkin oh, ngobrol jeng jangan dengan mas mending kita ngomong eh, ini juga ada mas kok banyak banget mas ya, itu ular besar mas, jadi mas ayo mas mending kita cabut aja mas tempat ini selain saya juga takut cuma binatang kubes mas gak itu ular beneran apa ular siluman enggak ya mau enggak mau sekalian nyari nomor top di sini mas udah kambung gagalin kemarin pak Ales kan eh, belum pernah nyoba di sini, mana tahu nggak dapat lagi. Mas. Oh iya. Terakhiran siapa tuh pengus? Kapan? Lagi, apa sih, Mas. Mau jalan ke Ror kedir nggak? Nggak, Mas. Makainya berat Mas. Masnya nggak tidur itu. Baru di sini aja. tapi tapi mau telusuri ke sana, mas? Mas, ya, mas. Masnya baru di sini aja udah mau lari tadi udah berapa Tidak, kali, Mas Tadi cuma aja, ya kaget kan peraturannya nggak boleh lantas, iya, iya. saya itu semenjak kontennya kemarin tuh jadi lebih berani mas, oh, gitu, gitu. jadi lebih bisa merasakan tuh sensor fingerprint saya itu lebih peka, nah, masnya lebih kokoh. iya jalan, ke pakai master mas, per... ya, di sini kan emang cuma ada kita berdua mas, ya. Tapi kan kita nggak tahu di sini yang nggak kelihatan mas, oh. kita harus tepat seger. Emangnya Corona juga nyerang Itu kan kita enggak tahu, Mas Mungkin gonjang-genjing juga di sana, Mas oh, iya. Kita merokokan dulu kali ya, Mas Kita break dulu di sini, berani enggak, Mas? Gimana kalau nyari orang apa aja, Mas? Enggak ada, Mas Enggak ada Ini kan malam Senin, Mas Oh, gitu Adanya malam minggu doang, Jam segini masaranya oh, iya. tidur mas. Ya gak tahu kan ada orang. Apa maksudnya? Tidak tahu. Nyari nyamuk, Mas. Oh iya nyamuk. Ya, itu dulu di sini tuh katanya sore Mas. buat tempat boxing. Oh, anak SMP SMP apa SMP, Mas? Enggak tahu. tadi di sana. Eh, golek-golekan iki tadi betul, malah kalau di di Paben apa setengah kencang? Apa tengah. Aku Akhirnya Kirim ke latar, wih, awet, hei, tampar, heeh, kirimnya, heeh, kirim ini, ini ya? heeh, wintai, hmm. kira, kok, tujuan bom, kira woi, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, Ya ramai ya nang Sore, De, Sisi ini mau one time apa sih tuh, sing Sing Bisa. Lu tenang, lu gede. tunggun. Jadi, galang di Sumiati, oh, langsung ini tikus kan? Nah, kroto kiyuwa, kutiluy, aku di serju, ya Allah. Audisi, audisi, <meng> nah, rahai, rah, oh di sini kena pengen gue loh we men tikus mending ini Manis berapaat? Cukup manis mulai guncuk gemarit itu oh tak wis, jago gak ini kan jauh lagi tukul kok lombok dipangan kok lombok dipangan lombok wawah kok nah cuman menawa mas jadi rezeki menawa di torak rasanya tak ya rasanya tak sakasang ini cukup waktu itu membalik mau Bapaknya bapak apa harus, dikukur. kowe. ya? beruni ku. <Gusuk> berarti oh. kenal Kalau ini syuting penampakan. udah lah <laughs> itu kan main lanjut bisa dibuka eh hey, ini tiba tak kameramen anak lo buku ga no kan bukan to mati jadi Mas mas tiba tiba mas berani sini mas itu kameramen Ya, ya, ya, ya, ya, ya, kita ya, ya, ya, Mas ya, ya, ya, ya, apa ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ini ya, ya, ya, ya, ya, ya, percaya ya, ya, duluan. ya, mau? Saya ya, ya, mas takut ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Mas. ya, baik nih mbak mas, kita pulang aja mas yuk udah Jadi, awalnya semakin enak mas udah ini udah selesai iya mas capek Lamp ngeditnya mas yaudah udah, udah. Tuh, mas, saya takut uler mas ini nampot nanti mudah. tadi bapaknya siapa mas namanya gak tahu belum kenalan oh. itu orang kedung mas instagramnya apa mas <laughs> gak nanti ada di deskripsi okay, linknya oke okay, oke okay. oke ya kita nanti lanjut di ekspedisi Andong selanjutnya ya siap siap nanti kita rencana ekspedisi ketiga dimana kalau di kuburan berani gak? masnya aja sini aja lari berapa kali ngajak di kuburan siapa tahu. ntar kalau tembus 2000 penonton berani mas? gimana mas? di surat, mas. ah burung kalau tembus 2000 penonton berani mas? enggak mas saya mas ya kacangan masnya bahaya mas kita itu nggak Mas, Tutup Tidak. dulu videonya Mas. Ya kan, sukses kali ini. Gak, kita nggak lari ya, teman. Kameramen langat yang lari ya. udah nggak usah ditutup Mas. Tinggal nutup matiin kamera kok. Iya udah. Kamu pulang ya? Jadi Mas? Ya, jadi. Kita dilanjut kalau mau nyari nomor Mas. Ya, bye.